Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada saat ini. Semoga kita semua pada kesempatan yang sangat baik ini diberi kesehatan, umur panjang, dan dimurahkan rezekinya, serta selalu diberi pelindungan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan arti dari kata doa. Karena boleh dikatakan bahwa hampir tiap hari kita berdoa, namun masih banyak di antara kita yang belum paham arti kata berdoa yang sebenarnya. Maka simaklah baik-baik apa yang saya sampaikan ini biar tidak gagal paham. Berdoa adalah merupakan sebuah permohonan seorang hamba kepada Tuhannya dengan keikhlasan dan kerendahan hati Berdoa juga merupakan sebuah alat bagi orang mukmin sebagai wujud penghambaan kepada Tuhannya bahwa dirinya lemah tak berdaya. Berdoa juga bisa sebagai obat mujarab bagi orang yang sedang mengalami kesusahan dan kegelisahan. Karena dengan berdoa jiwanya akan menjadi lebih tenang. Di kehidupan dunia ini, tak seorang pun yang bisa lepas dari doa. Bahkan para kasih Allah, yaitu para nabi, menjadikan doa sebagai senjata mereka di saat menghadapi situasi yang sulit. Berdoa merupakan bagian dari ibadah. Karena dengan berdoa, seseorang mampu menaiki tangga menuju jalan kesuksesan dan keselamatan. Sebab doa adalah lawan dan musuh dari bencana. Ia mampu meringankan turunnya bencana, bahkan menolaknya. Dalam Al-Quran disebutkan Siapapun yang berdoa, maka Allah pasti mengabulkan permohonannya. Hal ini ditekaskan dalam Al-Quran surat govet ayat 60, yang artinya, Berdoalah kalian kepadaku, maka aku kabulkan permohonanmu. Banyak doa-doa para nabi, yang diabadikan dalam Al-Quran dengan tujuan untuk mengagungkan Asma Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunan kepadanya. Di dalam Al-Quran, doa seorang nabi ada kalanya tidak hanya dijumpai dalam satu surah saja, namun juga dapat dijumpai di beberapa surah seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam berdoa memang tidak harus menggunakan doa yang telah diajarkan oleh Allah dan rasul-nya seperti yang ada dalam Al-Quran maupun hadis namun sebagai bentuk taatan seorang mukmin dalam mengikuti sunnah nabinya sebaiknya bagi seorang mukmin dalam berdoa, perlu menggunakan doa-doa yang ada dalam Al-Quran maupun hadis.